Hai hai hai Siapa sih yang gak tahu harimau? Harimau merupakan spesies kucing terbesar dari genus panthera yang paling dikenal dan populer Satwa berloreng ini disebut-sebut pemangsa puncak dalam rantai makanan Hal tersebut menjadikan harimau dikenal memiliki karakteristik sebagai hewan yang buas Harimau biasanya hidup penyediri, berinteraksi sebentar hanya untuk tujuan kawin Dan terkadang untuk berbagi hasil perburuan di Indonesia sendiri, beberapa jenis harimau sudah punah dan sisanya memiliki status terancam punah karena terus-menerus mengalami penurunan populasi. Namun, jika kalian ingin melihat atau berinteraksi langsung dengan hewan besar ini, kalian bisa datang langsung ke Taman Safari atau Kebun Binatang. Tapi perlu diingat, untuk selalu hati-hati saat berkunjung ke Kebun Binatang, karena harimau tetaplah hewan pemangsa yang bisa saja sewaktu-waktu menyerang manusia. Terlebih lagi, si loreng ini nih memiliki cakar yang tajam serta taring yang runcing Harimau yang menyerang manusia biasanya dalam kasus salah identitas dan terkadang saat pengunjung terlalu dekat saat di daerah konservasi. Beberapa juga merekomendasikan untuk tidak mengendarai sepeda atau berlari di daerah di mana harimau hidup agar tidak memprovokasi pengejaran mereka. Nah, pada tahun 2011 terdapat kejadian mengejutkan di kebun binatang mana dua ekor harimau terlepas dari kandangnya di kebun binatang Shingkazu, Singkawang, Kalimantan Barat. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sebelumnya, salah satu pengurus Singkazu membenarkan info dua harimau lepas kemarin. Dia mengatakan kandang harimau jebol karena adanya longsor akibat hujan yang mengguyur selama beberapa hari. Karena besarnya lubang pada kandang, kedua karnivora itu pun dapat kabur lewat lubang di kandang yang muncul akibat terjadinya longsor tersebut. Ada dua harimau yang lepas, satu yang berwarna coklat akhirnya sudah berhasil dilumpuhkan dalam keadaan mati, kata salah satu petugas. Petugas gabungan masih mencari seekor harimau lainnya, yaitu tim gabungan TNI Polri dan tim dari Singkazu. Masih satu lagi yang warna putih sedang dicari oleh tim gabungan. Kalau yang sudah mati ditemukan di sekitar kebun binatang, kata salah satu tim. Walikota Singkawang kala itu, Cai Chuimie, juga mengimbau pihak pengelola Singkazu untuk menutup tempat wisata rekreasi untuk sementara waktu setelah lepasnya dua harimau dari kebun binatang Singkazu. Chai Cui Mie mengatakan, saat ini TNI Polri masih melakukan pengawasan di sekitar lokasi. Dia yakin dua harimau yang lepas itu bisa ditangkap kembali. Di sisi lain, kapal Seksi Kawang Selatan juga mengatakan sejumlah personel telah turun ke lapangan. Pencarian pun masih terus dilakukan dengan menyisiri hutan. Peristiwa lepasnya harimau ini juga menyebabkan seorang penjaga kuda tewas. Diduga penjaga tersebut diserang harimau yang lepas itu.